Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya Haikal dari TKB tiga. Akan membacakan doa membuka puasa layar manir. Wahum ke pintu kira apa itu? Aki. Aktor tuh hiro matika, bhar bhar har min min